Ya, udah Halo, sawa, salam ke Paduah. <laughs> Ini ada orang Nado terdampar di Tangerang. Boleh minta tolong. Kalau ada waktu, ada keluarga yang dekat dengan rumah anak saya di perempatan Teling. Soalnya naik gunung itu di belakang, di atas gereja katedral. Jadi minta tolong. Untuk mereka memberi alamat ke saya di sini atau melalui ibu Vero, boleh juga. Saya minta tolong sebisa mungkin kalau ada waktu keluarga di sana, memba, uh, apa ada waktu untuk sekedar mencari anak saya? Tempatnya di perempatan Teling, namanya, Omar. Ya, sebelum uh, Bumi beringin Nama anaknya, nama, nama anak saya yang pertama, Meike. Meike Sendo, nama uh, perbandiannya Afnes. Kalau Dorce Sendo, nama permandiannya nicolin Kalau Romi Sendo, itu cucu saya yang pertama anaknya Meike. antas uh, Hermanus Agustinus Sendo. Herman, nama permandian Agustinus nama. Krisma, uh, semua farm Sandow, tinggalnya di perempatan Teling Suaminya Tante, suaminya oma. Uh, suami Omar. saya namanya, uh, panggil hari-hari Willy, Willy. Hmm. Tapi nama lengkapnya Martinus Yosef William Sandow Orang Tonsea, guru SMP Negeri Ya kalau bisa kalau ada waktu keluarga di sana jalan-jalan ke Teling maklum naik gunung sih Teling itu Teling perempatan ke atas lagi ada Bumi beringin atau apa asrama tentara sama rumah sakit tentara di sana banyak duduk di sana banyak hmm. rame terus sampai ke hmm. rike itu keluarnya turun sampai ke bahu Sario rumah. rumahnya oma di mana ya? rumahnya oma di mana dulu rumah saya di perempatan nah, perempatan, perempatan Teling, Teling. Oh, okay. jalan mau jalan mau turun ke Toar tapi belum sempat eh jalan mau turun ke Lumimu Utikara hmm. tapi belum sempat turun masih pas di puncak oh, puncak okay. Toar Eh puncak iya to arlumi muut sih. Okay. Teling perempatan. Perempatan pas. Oke. Okay. Ngomong bahasa Tolong minta tolong bahasa Ya kalau bisa. Tolong akang pe kita. <laughs> kita susah sekali mencari alamat mereka. Terlalu jauh. Jadi... Rasanya udah habis jalan, jadi mohon pertolongan dari ibu. Dari ibu Ice tolong. Udah empat puluh tahun berpisah. Bilang, 40 tahun berpisah. Oh, udah empat tahun kita berpisah. tidak menyangka kalau saya sampai umur sekian ini tadinya tidak rencana. perencananya ya kalau dapat mengumpulin sedikit-sedikit. Bisa kita pulang lagi ke Menado Ya, di sana biar berkumpul sama anak-anak Sama cucu Tapi Buktinya Lain Sampai setua ini sebentar lagi umur 80 Belum bertemu dengan mereka Saya tinggalin yang Pertama udah punya anak satu itu nama Romi Joseph Sendok, tapi belum dipermandikan, dan yang kedua Dorce, mereka semua ada di perempatan teling. Okay. Terima, kasih. Okay. Terima kasih banyak atas bantuannya, semoga Tuhan memperkati segala usaha dan terutama kesehatan. Amin.